Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di KISCO Webex meeting Sekarang dengan materi Dengan materi pembelajaran inovatif Yang akan dibawakan oleh uh, presenter kita Bapak Ilham Ramdhani dari SMP1 Padahirang ya. Oke tanpa banyak basa-basi lagi Uh, sekarang kan saya serahkan Langsung kepada Bapak Ilham Sebagai presenter kita kali ini Silahkan Bapak Ilham untuk memulai Materi kali ini Ya terima kasih kepada Bapak Ganjar yang telah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk menguparkan materi kali ini <tuh> uh, Alhamdulillah Pada kesempatan ini kita masih dapat Dalam kegiatan yang Sangat berguna dan bermanfaat Bagi masa depan kita Yakni dalam sebuah virtual comprehension atau pertemuan secara online di sini di sini saya akan mencoba berbagi ilmu bukan berarti saya lebih pintar atau bukan berarti saya lebih berpengalaman akan tetapi di sini saya hanya ingin membagikan apa yang telah saya rasakan selama saya mengajar di sekolah ya di sini saya saya akan mulai share content. Ya. Di sini yang akan saya bahas yaitu tentang model-model pembelajaran yang efektif Meski memang pada kesempatan ini seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang digandungi oleh masalah yang Belum selesai, belum tuntas sampai saat ini yakni tentang adanya wabah virus Dan pada kesempatan ini saya membawakan materi tentang model-model pembelajaran yang efektif yang mudah-mudahan Materi ini bisa diterapkan oleh guru-guru yang sudah mengajar untuk pembelajaran yang selanjutnya, contohnya untuk pembelajaran di sebuah, seperti itu. Dan model-model pembelajaran yang nantinya akan saya terangkan juga merupakan model-model pembelajaran yang sudah sering saya gunakan di kehidupan saya selama saya mengajar. Jadi ini sangat bersifat subjektif karena apa? karena ini berdasar pada pengalaman yang saya biasalah seperti itu. lalu yang selanjutnya seperti yang kita tahu bahwa model pembelajaran itu adalah rangka konseptual yang merupakan konseptual sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar Dan dalam uh, hal ini saya, Bapak Ilham ya, mohon maaf ya, itu kayaknya lebih bagus kalau di fullscreen Pak Ilham, PPT nya Di fullscreen saja. Ya screen saja. Ya, boleh, boleh Ya sudah terlihat Pak Ganjar? Oke. Okay. Ya. Uh, saya ulangi lagi bahwa model pembelajaran itu merupakan wadah dari seluruh komponen-komponen yang harus dipersiapkan guru dalam yang akan melaksanakan sebuah pembelajaran. Di dalamnya itu membuat tentang strategi, metode pendekatan, dan hal yang lain. pada pembelajaran ini juga memuat beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh guru dan murid yang bertugas sebagai inti dari pembelajaran ataupun sebagai subjek dari pembelajaran itu sendiri, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut bisa terlaksana ataupun bisa tercapai sehingga peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar yang berguna. Lalu yang selanjutnya, nah seperti yang kita yang kita tahu bahwa dalam kurikulum 2013 ada empat model pembelajaran yang di apa ya namanya lebih ditonjolkan dalam Yang pertama ada inquiry, yakni model pembelajaran berbasis penemuan. Yang juga sama dengan discovery learning, problem based learning merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Yang terakhir ada project based learning, yani model pembelajaran berbasis proyek. Nah. Untuk model-model pembelajaran yang akan saya terangkan kali ini adalah model-model pembelajaran yang berada di luar model pembelajaran tersebut. Jadi, bukan berupa inquiry, bukan berupa discovery learning, bukan berupa problem-based learning, bukan berupa project-based learning. Ini merupakan model pembelajaran kooperatif learning atau model pembelajaran secara terpengaruh. Bukan berarti uh, di sini saya karena... Kooperatif. Mending saya beranggapan bahwa model pembelajaran yang keempat yang dari k 13 ini ke depan bukan seperti itu akan tapi saya lebih e, memberitahukan bahwa ada model pembelajaran lain yang juga bisa dilakukan dalam pembelajaran yakni salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif nah model pembelajaran kooperatif ini juga tidak kaku yang artinya bisa disesuaikan, bisa dimodifikasi sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu seperti itu. jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing, seperti itu lalu yang selanjutnya model pembelajaran yang pertama adalah Think, Share, and Share model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran secara kelompok yang memiliki tiga tahapan yang utama Think yang artinya berpikir, pair yang artinya berpasangan dan share yang artinya berbagi. Dalam mode pembelajaran ini, siswa diminta untuk mulai dari berpikir. Setelah berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan, siswa itu kemudian berpasangan untuk merembukan jawabannya masing-masing. Ketika siswa berpasangan di sana akan terlihat keadaan sosial antar siswa. Jadi dimana kita bisa melihat siswa saling bertanya Siswa saling memadukan jawabannya Sehingga mereka bisa menemukan jawaban yang terbaik para jawaban-jawaban mereka Dan yang terakhir adalah share ataupun terbagi Nah dalam tahap ini Siswa ketika sudah berpasangan Mereka akan mencoba untuk membagikan apa yang mereka temukan ketika mereka diberi masalah dan mereka sudah bisa mencari jalan keluar dari masalah tersebut mereka bisa berbagi kepada teman-temannya yang lain jadi dalam hal ini ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu think, Pair, and share dan saya yakin uh, ini bukan model pembelajaran yang sulit karena bisa dimodifikasi, tentunya saja bisa menerapkan pendekatan saintifik, lalu yang selanjutnya juga Uh, bisa menggunakan prinsip 4C mulai dari komunikatif, kreatif, critical thinking, dan seterusnya seperti itu. Jadi model pembelajaran ini juga tidak kaku, jadi bisa luwes dan bisa disesuaikan dengan keadaan di sekolah bapak dan masing-masing. Model pembelajaran ini dapat memotivasi siswa untuk bekerja sama. Hal ini dapat ditandai dengan adanya uh, tahapan yang kedua, yakni tahapan pair ataupun tahapan berpasangan. Ya. Lalu yang selanjutnya saling membutuhkan dan saling bergantung pada kelompok kecil secara kooperatif. Kooperatif di sini berarti secara berkelompok. Ya. Karena ada beberapa orang yang memang salah mengartikan ketika ada istilah kerja kelompok kerja kelompok itu yang berarti semua orang bekerja dalam satu kelompok bukan berarti ada yang bekerja dan ada yang berkelompok. Lalu yang selanjutnya keberhasilan kelompok sangat bergantung pada usaha setiap penyanyi. Jadi seperti pepatah ketika kita bersama-sama maka kita akan lebih kuat. Lalu yang selanjutnya model pembelajaran ini dapat membantu beberapa Sosial siswa dalam berkomunikasi, kerjasama, dan menjadi seorang. Nah, dalam tahapan yang terakhir di sana kan ada tahapan berbagi atau share. Sehingga ketika siswa mendengarkan penjelasan dari uh, rekannya yang sedang melaksanakan presentasi, siswa juga akan belajar menjadi seorang. Lalu yang selanjutnya adalah model pembelajaran two stay two atau dua tinggal dua pertama. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Karena apa? Karena ada dua orang yang tinggal di kelompoknya masing-masing dan dua orang lagi menjadi seorang tamu ataupun bertamu kepada kelompok yang lain. Sehingga kelompok yang bertamu nantinya akan mendatangi setiap stand dari kelompok yang lain dan dua kelompok yang tinggal adalah kelompok yang Nantinya akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama, sehingga seperti ini oh. uh, diisi oleh empat orang siswa, seperti itu. akan tetapi tidak menutup kemungkinan kelompok di sini juga bisa dimodifikasi menjadi tiga orang, nanti lima orang, itu tidak jadi masalah. Bukan ada peran guru yang bisa menjadi penengah dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran tersebut dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1990. Model pembelajaran ini merupakan sistem pembelajaran secara berkelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling kerjasama bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Lalu model pembelajaran yang ketiga yang bisa Bapak dan Ibu terapkan adalah model pembelajaran think, talk, dan write. Model pembelajaran ini sangat tepat dan sangat cocok digunakan dalam keterampilan menulis, ya, karena memiliki tiga tahapan yang sangat penting, mulai dari berpikir, berbicara atau talk, dan Nah, dalam model pembelajaran ini merupakan strategi yang menekankan latihan secara bersama secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan tulisan dengan lancar dan melatih bahasa sebelum menulis. Seperti kita tahu bahwa hal yang paling sulit ketika kita menulis adalah menulis kalimat pertama. Nah, dengan adanya model pembelajaran ini. Sebelum siswa menulis, siswa diajak untuk berpikir kira-kira nanti yang akan dia tuliskan itu tentang apa ya. Lalu ketika dia sudah menemukan suatu ide, dia akan ide tersebut kepada temannya. Dalam tahapan yang kedua, yakni oke okay, ini berbicara. Dalam tahapan ini antar siswa, siswa A dan dengan siswa B akan saling berdiskurangan hanya saja di ini, kamu kurangnya di bagian nah, seperti itu. Terlaksana, berarti tahapan yang terakhir adalah write. Ketika mereka sudah memiliki gagasan untuk mulai menulis, mereka akan mulai menulis tanpa kebingungan kata apa atau kalimat pertama apa yang harus dituliskan Seperti itu. Jadi, model pembelajaran ini sangat cocok untuk model pembelajaran yang akan uh, mencapai tujuan pembelajaran Siswa diminta di sebuah produk. Ini. Selanjutnya ini adalah talking stick. Nah, dalam talking stick ini sendiri ini dilaksanakan uh, bisa di akhir pembelajaran. Ya. Dalam artian ketika guru ingin mengetahui sejauh mana ataupun dan siswa dalam menangkap materi pembelajaran itu dapat dilihat ataupun dapat telusuri dengan menggunakan model pembelajaran topik. Dalam model pembelajaran ini nantinya siswa akan kalau yang biasa saya gunakan siswa itu akan disuruh bernyanyi. Bernyanyi, tapi nyanyiannya itu disesuaikan dengan tingkat umur siswa. Contohnya saja tidak mungkin anak SMA nyanyinya itu potong bebek angsa, biasanya ya. Entah itu mungkin nyanyinya bisa saja jalan goyang atau apa. Nanti oh, siswa akan diberikan sebuah tongkat dan nanti akan di Ketika guru menyuruh siswa untuk berhenti bernyanyi, berarti orang yang terakhir memegang stick itu akan diberikan sebuah pertanyaan oleh guru. Dan... Anak tersebut harus menjawab pertanyaan tersebut dan ini akan bisa dijadikan sebuah tolak ukur bagi guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, lalu yang selanjutnya, proses pembelajaran ini dapat menguji kesiapan siswa untuk melatih keterampilan mereka dalam membaca dan memahami materi pelajaran dengan cepat, mengajak mereka untuk terus siap dan sigap dalam situasi apapun. Sehingga model pembelajaran ini memerlukan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi model pembelajaran ini sangat menuntut siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Ketika siswa lengah sedikit, maka dia akan ditanya oleh guru dan mungkin bisa saja terjadi, dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan biasanya model pembelajaran ini juga ada reward dan ada Sanksi seperti itu Tapi sanksinya juga disesuaikan Lalu yang terakhir Ada example, non-example Contoh dan bukan contoh Ini merupakan Model pembelajaran yang pada dasarnya Menggunakan gambar sebagai Media pembelajarannya <tuh> Akan tetapi ini juga Bisa dimodifikasi Menggunakan contoh-contoh yang lain Contohnya saja Ketika guru menerangkan tentang kereta tidak. Jadi cukup dengan memberikan sebuah gambaran tentang saja. Nah, lalu yang selanjutnya ketika peserta didik e, mengamati, mencermati kapal atau kapal feri, yang otomatis itu kan sangat berbeda ya dengan dengan kereta. Nah, dalam hal ini peserta didik bisa membedakan. Mana yang disebut dengan kereta Mana yang disebut dengan Kapal feri Sehingga eh, Peserta didik dapat membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Seperti itu Nah pada, model, pada dasarnya Beda pembelajaran ini Strategi ini mendorong peserta didik Untuk berpikir kritis Dengan membedakan permasalahan-permasalahan Yang terbuat dalam contoh-contoh Gambar yang disajikan Modal ini melibatkan siswa untuk sebuah contoh untuk memperluas tanpa sebuah konsep yang lebih mendalam dan lebih kompleks. Nah, untuk kelima model pembelajaran tersebut, bapak dan ibu guru bisa memodifikasi dan melakukan sebuah inovasi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa model pembelajaran tersebut tidak bersifat kaku akan tetapi bersifat luwes dan bisa disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu selama mengajar di sekolah sehingga dengan adanya modifikasi-modifikasi dan penyesuaian-penyesuaian tersebut bisa dilahirkan sebuah inovasi-inovasi supaya anak bisa lebih mudah dalam memahami dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya seperti itu Nah mungkin itu saja Yang bisa saya paparkan Saya kembalikan Terima kasih Pak Ilham Yang sudah memberikan paparannya Yang sangat gamblang sekali Walaupun saya tidak Tidak mengikutinya Dari awal Intinya Pak Ilham ini menceritakan mengenali Model-model pembelajaran Masa kini ya Pak Ilham Iya ya, benar sekali Pak eh uh, yang update tentunya yang bisa bermanfaat